Saudara Dengara sangka kalah Membawa pembebasan Bagi semua orang Tidakkah kau tahu Inilah tahun Yobel Angkat tanganmu Bebaskan tawanan Saudara Dengar asang kakala Membawa Pembebasan Bagi semua orang Tidakkah Kau tahu Inilah Tahun Yobel Angkat tanganmu Bebaskan Tawanan Ini tahun Pembebasan Ini tahun pembebasan Pematawangan dilepaskan oh, oh. Yang lumpuh dan yang buca Lompat dan bersoreklah Sebab ini tahun pembebasan Saudara Dengar, sangka kala Membawa pemberasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu? Inilah tahun Yobel, angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pemberasan Hei, ini tahun pembebasan sematawan dilepaskan. Oh, oh. Yang lumpuh dan yang oh, buta, oh, hey, lompat dan bersoraklah. Dan ini tahun pembebasan. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Oh, oh, oh. ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Oh, oh. yang lumpuh dan yang buta, hei lompatan, terserahlah. Mak ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan Ini tahun pembebasan Semua tawanan dilepaskan Yang lumpuh dan yang buta Lompat dan bersoraklah Sebab ini tahun pembebasan Sebab ini Tahun penggerakan bab ini, tahun penggerakan bab ini, tahun penggerakan bab ini, tahun. I uh -oh. kamu ya dan hormat bu angkat suara pujian bu namamu ku kamu ya dan hormat bu angkat suara pujian buagungkan namamu Maaf kau besar Perbuatan wajahit Tidak seperti engkau Tidak seperti engkau Maaf kau besar Perbuatan wajahit Tidak seperti engkau Tidak seperti engkau Kau, Kau beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namaMu, Kau beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian. Kuagumkan namamu Maka kau besar Berbuat ajaib Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Maka kau besar Berbuat ajaib Tiada seperti engkau Jadah seperti Engkau, maka Engkau besar, perwatahanmu ajaib. Jadah seperti Engkau, jadah seperti Engkau, maka Engkau besar, perwatahanmu ajaib. Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Sebab kau besar Berbatang wajah lain Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Sebab kau besar Berbuat tanggung ajaib Tidak ada seperti engkau Tidak ada seperti engkau Semoga kau besar Berbuat ajaib Tidak seperti engkau Tidak seperti engkau Bapak besar, perbuatanmu ajaib Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Bapak besar, perbuatanmu ajaib Tiada seperti engkau Jaja seperti angkau, tua kau besar, perbualanmu ajaib. Jaja seperti angkau, jaja seperti Yesus, jaja seperti. Yesus. Yesus tiada seperti. Tuhan Yesus memerkati berlimpah limpah limpah limpah limpah limpah limpah limpah limpah jalong